...setiap masyarakat nak maju, duduk di pemimpin yang jujur, baik, bersih, ada wisaitan, ada wang peng yang boleh. Ini katanya kita duduk di mana-mana, kita tontam rasa, tak rasa, tak tapi kalau kita kuat iman kita, terutamanya orang Tino, yang lainnya, Allah alam ni saya perhati goliknya orang tino ya tuk tok lelaki. Tuk lelaki baik siapa ke dia baik. Tapi kalau dia kalulah tuk lelaki tak baik. Golik-goliknya yang ada piah-piah tu ya duk di, di bini. Tapi kalau sekiranya bini itu baik, berjuruh, mi cut yun, nak nan kemekheng ya to tuk tok lelaki. supaya dengan Asiah selalu yang berdoa kepada Allah, minta dengan Allah Taala. Salah satu daripada doa yang dia doa, Rabbib nili indaka baitan fil jannah. Wahai tuhaiku, binokkanlah subuh istana besar kepada aku. Duduk di dalam syurga dekat dengan mung, Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد اتينا داوود و عِلْمًا اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا وَأُوتِينَا كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ La yahtimannakum Sulaiman Wajunuduhu Wahum la yash'urun Ayat lima belah Sapa lape belah Suratun Nabli Cerita Duk-duk berhubung eh? Tak habis Cerita Sebab cerita dia panjang Hubungnya dengan Nabi Sulaiman Dengan Nabi Daud Yang Allah Ta'ala Firman di Mula ayat lima belah ni. Lepas tu Sapa ke Uh, ayat yang ke Banyak dah eh? Lepas pada tu Tiga Duk dari 38 39 Masih ada lagi Cerita-cerita Hubungnya dengan Nabi Sulaiman Alhamdulillah Saya royak kemarin Ayat belum pada ni Iaitunya hubungnya dengan Fir'aun Ini hubung Hubung cerita kemarin sikit eh? Walaupun tak baca ayat dia Fir'aun ni adalah Orang cerdik Orang bijak ni belum pada kita nak masuk dalam ayat pada hari ni roliknya orang jadi pemimpin ni adalah orang bijak, orang pandai, dan duduk di pemimpin juga keadaan masyarakat nak jadi molek tak molek dan kita yakin bahawa setiap masyarakat nak maju duduk di pemimpin yang jujur, baik, bersih ada wisaitan ada wang pen yang molek. Barulah insya Allah masyarakat tu maju. Tapi kalau sekiranya pemimpin yang tak baik, tak jujur, dirakor kepada Allah, menetir benar kebenaran, Maka pemimpin tu sendiri adalah sesak dan kada-kada rakyat orang yang menyokong pemimpin yang sesak saat ini akan sesak bersama supo juga dengan firaun laknatullah alaih ya dengan meteri-meteri dia seperti haman yang Allah Taala sebut di dalam al-Quran dan orang-orang lain lagi rakyat-rakyat dia jadi penyokong firaun Allah Taala firman wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'ulwa ketika nabi Musa gi dakwah gi rakyat wayak kebenaran kepada Firaun dan kabinet-kabinet menteri dia. Orang-orang dia. Tu hayak di dalam al ah. katanya, Firaun dan semua orang ni yakin kebenaran, tahu katanya dengan benda tu adalah benda benar. Tapi nak menentang. Tak setrimo kebenaran. Lepas tu so lagi, tunjuk katanya dia qadiab, zulman wa unwa. Tolok kebenarian dengan secara zalim. Serta tunjuk keangkuhan. Maknanya tunjuk kedabar dia, lebih dia. Kepada dihadapi Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa adalah anak pelihara Fir'aun. Nabi Musa ini besar di dalam istana Fir'aun di Mesey. Masya Allah. Ini tu heraya di sini. Katanya, mufsidin. Maka lihatlah. Bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan. Okay. Allah Ta'ala tak ada ta orang baik Fir'aun walaupun sepatah di dalam Al-Quran. Tak ada cerita kebaikir dia walaupun sikit. Walaupun dia pegaw Nabi Musa. Tapi perangai Fir'aun sejak daripada Nabi Musa lahir lagi. Allah Ta'ala takdir macam tu hidup dia. Lepasnya orang kedabar pahalah kat oranglah. Wallahu alam. Kisah dia ni disebut di dalam al-Quran banyak-banyak ayat yang Allah Taala firman siapa kau Firaun mengaku katanya dia jadi tuhan. Tak ada manusia yang rakyat kata, aku jadi tuhan ataupun aku jadi pemimpin kamu yang paling agung, paling mulia, paling tinggi sekali. Sehingga dia hipung orang-orang dia semua. Fahasyara fanada. Maka dia hipung orang semua. Maka dia seru ataupun dia rakyat. Ana rabbukumul a'la. Akulah tuha ataupun akulah pemimpin puyin jai. Dikalah kamu semua. Tapi manusia-manusia lain tuha tak ada rakyat. Walaupun baikkan. Hanallah setara mana sekalipun siapa kau syeteh, syeteh tak mengaku katanya dia jadi jadi ketua, jadi pemimpin supaya dengan Fir'aun tapi Fir'aun, Masya Allah tu hera ya, tiap-tiap hari dia duduk di dalam azab duduk dalam seksa, lepas tu dia lah orang yang akan buka pintu ni aku ni ada di dalam surah surah Hud yang Allah Ta'ala firman La'natullahi alih tu fir'aun tapi keluarga dia hak Tuhan puji iaitu isteri dia masyaallah isteri firaun tersebut di dalam hadis iaitu nya nama asiyah yang Allah janji nak we duduk di dalam syurga serta dengan dia sendiri pun berdoa rabbibnili 'indaka baitan fil jannah wanjini min fir'auna wa 'amali ini isteri yang cerdik ini. Isteri yang baca hidup untuk lelaki boleh Bining cerdik, bijak yang Allah ta'ala Bui bijak kepada isteri Taksi perangai untuk lelaki Sehingga di hadis Nabi raya katanya ketika jimuk diantara Firaun dengan Asiah tu Allah Taala takwi jimuk sungguh tak? Takwi jimuk sungguh tak? Cuba kita gambar benda ni ha capai pai tidak kalau kita fikir dengan otak kita laki bini sedang-sedang duk tidur duk sekali atas katil tapi Nabi royak katanya Firaun tak pernah jimuk hak hakikat yang sebenar dengan asiyah jimuk boleh jadi wallahu alam faham. Luang luangตา la gitu pasal gamari katanya dia duduk dengan isteri dia tapi hakikat yang sebenar dia bukan jimuk sebab asiyah ni Allah taala wei capok di dalam hati dia iaitu nya iman dan yakin dengan Allah Taala walaupun dia duduk tamplang orang-orang yang deraka kepada Allah. Ha ni nak no ayat katanya bukan arti katanya kita duduk di mana-mana, kita tumpang preseh, tumpang ikut orang. Tapi kalaulah kita kuat ime kita, terutamanya orang tino, ya galeknya. Wallahualamlah ha ni saya perhatikan galeknya orang tino ya tuk lelaki. Tuk lelaki baik, sapaka dia baik. Tapi kalau untuk laki tak baik. Walik-waliknya ia ada pihak-pihak itu ia duduk di, di Bining. Tapi kalau sekiranya Bining itu baik berjuru. Mitu Yul. Nak Naknan. Keng-keng. dia tak turuk untuk lelaki. Supaya dengan selalu Selalunya berdoa kepada Allah. Minta dengan Allah Ta'ala. Salah satu daripada doa yang dia doa. Rabbib nili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku binakanlah Sebuah istana besar kepada aku duduk di dalam syurga dekat dengan-Mu ya Allah. Allah. Nah, tinggi ni orang tino doa lagu ni. Sok yot orang tino. Wanajini min fir'aun wa 'amalihi. Selamatkanlah aku daripada Firaun dan amale usho hija khijae fir'aun hobas enggan nah ganah karuk-karuk wana jini minan qaumiz zalimin dan selamatkanlah aku dari golongan orang-orang yang zalim ning orang tino yang Allah Taala wayak di dadaqra'a dan asiyah nilah orang yang pelihara nabi Musa alaihi salam pego pego pego pego no nah, ayat katanya Allah Taala jaga hidup dia jadi berjuruh jadi molek lepas tu dia lah dia mati dalam ime. dia bela agama Allah taala di atas muka bumi sebab tu dia menjadi ahli syurga tu asiah nah tak ada tersangkut dengan ayat ni tak ada sebut dalam ayat hak saya yang saya baca tapi bila kita sebut ha sebut juga hak asiah nabi Muhammad SAW alaihi wasallam royak katanya Allah taala akan wi asiah ni boleh nikah dengan nabi dan surgoski lagi sebab apa sebab tot laki dia tak ada. Anak orang ni orang tak ada bining tak ada tot laki tak ada. Kau pasang wang pelau sikit lagi di akhirat tak ada. Siapa yang apa ni tak biasa bining tak biasa lelaki ataupun tot laki dia okey cerah dia dan sebagainya sikit lagi dia di dalam akhirat Allah Taala kacuh belakang. anak orang anak orang boleh ada bining ada ada, ada, ada tot laki belakon. Tak ada orang pasal dekat sore cokok-cokoh dia. Kalau dia tanya mana bini mu tak ada weh. Tak ada. Apa tu hal boy pada tu? Eh? Wallah alam hak ni kita serah kepada Allah. Allah taala nak nak kacuh siapa nak duduk sekali jadi laki bini. Ni orang ni orang Amerika, orang, orang, orang, Jepang, orang situ, ni orang Jepun, orang duduk situ dekat sini. Wallah alam hak ni pakah serah kepada Allah. Sebab peraturan di akhirat sikit lagi dia tak support dengan peraturan di dunia. Peraturan di dunia ni kalau sama-sama dulu baru boleh nikah adik-beradik. Adik-beradik, kacuh kacuh kacuh kacuh kacuh adik nikah dengan kakak, hak kakak nikah dengan hak tengah, hak tengah nikah dengan dan dan sebagainya. Nok ayat katanya boleh. Syariat zami-zami dulu. Sujuk kepada manusia apa boleh pada zami dulu. Tapi apabila mari lelaki-lelaki ni tak boleh nikah adik-beradik. Peroxຖືว่าเป็นสายเลือดเดียวกัน benih tula maka kita nak menikah kena bagi nah bukan waris kita waris artinya nah mula daripada sepupu ha, sepupu tu boleh kita menikah patu jauh dua pupu tiga pupu kau, kau jauh lagi kau boleh lagi menikah ni peraturan di dunia tapi peraturan di akhirat sikit lagi maka kepada Allah masya-Allah ni duduk di dalam ka'dah air saya yang saya rakyat ni Ha Fir'aun yang dia yakin katanya Nabi Musa adalah betul benar tapi dia tak si Patut nak nak kiyah dengan kita zaman-zaman Allah ni tak ada kira dah saya kira ni seluruh dunia lagu gitu lah manusia manusia apabila ada cong ohang oh orang yang yasuh duduk dalam hati dia tak kaba ego berasa katanya dia halallah dia lebih dia kuat Kadang-kadang benar kebenaran orang yang mari sakit, mari royak kepada dia. Tapi, dia takut kan? Takutlah mungkin dia terima benda tu jatuh jihad dia apa. Pohon perayuk dia hilang. Cus siang dia pun habis. Gatu, gani, gatu, gani. Jadi tak pasti terima kebenaran. Tak ada kira dah siapa-siapa orang tamadang, orang ngaji tinggi, orang kampung orang, orang mana, semua. Kalau ada ego duduk di dalam hati, dia ada perasaan eh, dalam otak. Ingat malam, katanya. Marilah siapa, rakyat, rajah, rimah pun. Dia tak dengar. Dia tak dengar. Dia nak guna nafsu dia situ. Dia nak lawai siapa sup. Dia jang mati. Dia ada kebatilan. Itu orang. Terutamanya orang-orang. Kedabar-kedabar. Orang-orang itu pun. Dia tak jang haloh mudah-mudah. Berarti dia nak lawai. Dia nak lawai. Tak ada kira. Dengan siapa-siapa, dia ya lawai belakang. Ini lah kita ambil daripada perkata eh wajahadu biha jahadu jahada maknanya menetar totan tak seterimo ha nah, wastaiqanat ha anfusuhum istaiqanat artinya yakin daripada yakin tu istaiqanat ha anfusuhum zulman wa ulwa sedangkan diri mereka sendiri yakin kebenaran tapi Masya Allah, tak seterimo kebenaran sebab tu kita na mitok sama dengan Allah. Wu jadi hati kita lembut. Otak kita fikir benar-benar hak -benar. Hidup kita wu jadi betul sama. Wu jadi boleh berubah kita ni dengan secara mudah jah. Ambil daripada qira' ayat lagu mana, hadis nabi qira' lagu mana, ulama mai duduk beri penerangai qira' so so so nak so. wu jadi mudah hidup kita ni saya dengar daripada seorang guru yang katanya kita jadi hidup tubuh kita ni maknanya ciwit tang ciwit kita super dengan roti super dengan gandung orang nak buat roti tu ikut orang nak uli lagu mana nak kamer lagu mana apabila dia jadi nak jadi roti lah maka boleh kita nak buat roti apa ni tiga segi ke 4 segi ke bulat ke tebar ke nipih boleh belakang jadi boleh uli tu hidup kita mu jadi riep ngai mudah berubah mudah patena patu nok kepada patena sokmo minta sokmo dengan Allah ya Allah baikikkanlah hidup aku jadi hidup yang yang baik yang molek yang ngin yang inilah musesakkan aku janganlah hu jadi hidup aku ni rugi go tu go ni go ni dan sebagainya nice katanya kalau sekiranya orang prarthana nak jadi macam tu sungguh hidup dia akan akan molek tapi kalau sekiranya Tahu dah, reti dah ngaji dah tapi hati tak boleh terima. mai dai. Saya kelola ni kecek. Walaupun ngaji Kura'i sepuluh kali, habis tafsir pun tak ada orang itu. Ngajilah apa saja pun. Dengarlah daripada otok guru besar sekali pun. Maiduk rakyat. Tapi dia hati tak boleh terima. Otok tak boleh mikir, tak boleh buka. Maka duduklah begitu. Satu dah. Tak ada kata kepada siapa-siapa eh? Oya oh, kepada Semua Katanya Marilah kita pakai beki Pakai hidup Jadi Allah Ta'ala redha hidup kita Lepas tu ambil bodrian Daripada pro'eh Kita duduk baca Baca-baca Duduk ngaji duduk baca, Tengok makna dia Duduk pehe Semua tu Untuk jadi Benda yang boleh kita ambil bodrian Boleh kita pehe Boleh kita amal Boleh kita bertakwa kepada Allah Alhamdulillah ha, tu, Lebih kurang untuk hari ni Lepas tu ayat yang baca saat ni. Ayat lima belah sampai lape belah. InsyaAllah boleh pahlawar. Kita baca, kita dengar. Lepas tu, hubung semula esok. Pula insyaAllah kalau tak ada uzag apa, kita masuk kesah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Daud sikit ya. Cerita dia dalam surah ni. Tapi Nabi Sulaiman, dia panjang sikit. Lepas tu highlight nama surah An-Naml, iaitu surah sumuk duduk dalam ayat ni. Sebab sumuk sama sumuk dia keceh. Nabi Sulaiman dengar apa tu? Alhamdulillah. Nabi Sulaiman senyum. Sumuk sama sumuk duk kece. Ha ni tu Hawi kepada dia boleh faham bahasa natem-natem dan sebagainya. Kita ni tu Hawi takwi dah. Kan? Kalau tu Hawi faham bahasa natem, tidur tak jinigo, bosan. Nah, sumuk duk kece. Lalak duk kece. Oh bahasa kita nak tidur tak boleh. Tak jinigo kita tidur. والله wallahu ala mustallahu wa ala nabiyina wa wa warahmatullahi